Lindong sedikit terkejut sejenak sebelum dia tiba-tiba mengerti. Tempat ini adalah persimpangan antara Hundred Bees Ridge dan Deep Lightning Mountain. Oleh karena itu, agar suku sembilan ekor untuk tinggal di sini dengan damai, mereka secara alami harus membayar upeti kepada dua faksi ini. Kenapa kalian semua bersembunyi? Para wanita dari suku sembilan ekor kami semua sangat cantik. Karenanya, sangat mudah bagi kita untuk menarik masalah. Jika kita menarik perhatian orang-orang yang datang untuk mengumpulkan upeti, akan ada banyak masalah. Mata Sin King redup mungkin menjadi cantik akan membawa banyak manfaat jika seseorang dilahirkan di tempat lain. Namun, itu sangat berbahaya di tempat seperti ini. Faktanya, seseorang bahkan bisa berimplikasi pada seluruh suku jika ia ceroboh. Lindung Diam, suku sembilan ekor itu sangat indah tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk melindungi kecantikan mereka. Sebelumnya, ada seseorang bernama King Gang dari Hundred Bis Ridge, yang datang untuk mengumpulkan upeti. Saudari Sinking King menangkap matanya dan dia bersikeras untuk membawanya sebagai selir. Untuk melindunginya, kepala suku memintanya untuk sementara waktu meninggalkan daerah perang bis. Selanjutnya, Suku sembilan ekor kami harus membayar cukup mahal sebelum kinggang dengan enggan membiarkan masalah ini beristirahat. Seorang wanita muda dengan marah berkata, "Kinggang, Lindong melirik Xin King yang dengan lembut menggigit mulut kecilnya. Dia adalah salah satu dari sembilan prajurit Hundred Bishrij dan sangat kuat. Kekuatannya tidak kalah dengan Chow Ying dari Blood Python City," kata Xin King dalam menghadapi kekuatan yang menindas seperti itu. Dia tidak punya sarana untuk membalas selain melarikan diri. Lindung sedikit mengangguk, dia memalingkan matanya dan melihat keluar desa. Tempat ini cukup terpencil, secara kebetulan. Pemandangan di kejauhan juga dimungkinkan. Pada saat ini, ada awan tebal debu yang naik ke arah itu. Sementara suara gemuruh kuda yang berlari kencang terdengar samar. Haha, anggota suku sembilan ekor, serahkan upeti tahun ini. Saat debu tersebar. Tawa nyaring segera bergema di desa seperti guntur. Setelah ini, debu mereda dan orang bisa melihat masa hitam orang muncul di luar desa. Aura jahat dan ganas mereka bahkan menyebabkan awan gelap berkumpul di langit. Suara ini, ekspresi kelompok Sin King berubah drastis setelah mendengar tawa nyaring ini. Apakah itu King Gang? Lindong datang ke pemahaman ketika dia melihat ini. Ah, sial. Kenapa dia yang mengumpulkan upeti dari suku sembilan ekor kami? Xin King dengan lembut menggigit bibirnya sementara kegelisahan melonjak di matanya. Lin Dong sedikit menyipitkan matanya. Dia melihat keluar dan melihat seorang lelaki kekar berdiri di depan kelompok itu. Pria ini memamerkan bagian atas tubuhnya. Sementara permukaan tubuhnya mengeluarkan kilau batu hitam. Aura brutal dan ganas menyebar darinya. Pada saat ini, Sosok ini mengendarai kelelawar merah darah besar saat dia tersenyum dan melihat desa sembilan ekor. Penghalang cahaya yang menutupi desa sembilan ekor itu beriak segera setelah tawanya ring terdengar ketika bibi Sin memimpin beberapa pakar dari desa sembilan ekor dan melangkah keluar. Haha, ketua Sin, sekarang saatnya menyerahkan upeti. Aku percaya bahwa tidak perlu bagi aku untuk memberi tahu kamu jumlahnya. Benarkan. Pria yang duduk di atas kelelawar darah. Tersenyum menatap Bibi Xin dan berbicara dengan malas. Oh, itu adalah Lord King Gang. Bibi Xin mengangguk. Dia melambaikan tangannya sebelum Tas Kian Kun terbang ke arah pria bernama Kinggang Ada 10 juta pil Xuan yuan di dalamnya. Kinggang meraih Tas Kian Kun. Dia dengan santai meliriknya sebelum melemparkannya ke bawahannya di belakang dan tertawa. Ketua Sin sangat mudah diajak bicara. Suku sembilan ekorku masih membutuhkan perlindungan hundred bisrich. Wajar kalau kami menawarkan upeti ini. Bibi Sin menunduk dan berkata. Apakah kepala Sin benar-benar berpikir begitu? Tanya King Gang main-main. Bibi Sin sedikit menegang sebelum dengan cepat mengangguk. Di mana gadis itu? Sin King. Mengapa dia tidak datang mengunjungi aku sekarang setelah dia kembali? Kin Gang tersenyum dan bertanya. Ekspresi Bibi Sin berubah. Dia buru-buru berkata. Tuan Qin Gang, putriku sedang berlatih di dunia luar dan belum kembali. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hundred Bisri Jaku buta? Qin Gang tertawa dingin ketika menatap bibi Xin dan berkata, kamu harus tahu bagaimana perasaan aku tentang Xin King. Jika dia ikut dengan aku, suku sembilan ekor kamu akan dapat menikmati perlindungan lengkap dari hundred Bisrijaku. Jaku. Selain itu, tidak perlu menyerahkan penghargaan sebesar itu setiap tahun. Tidak bisakah kamu mengenali manfaatnya? Petik 2. Ekspresi bibisin berfluktuasi. Aku akan menunggu di sini hari ini. Jika kamu tidak mengizinkan gadis itu keluar, aku hanya bisa membawa beberapa orang lelaki aku ke desa dan mencarinya. Kin Gang menyilangkan tangan di dadanya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ekspresi bibisin dan para tetua desa sembilan ekor menjadi sangat jelek. Namun, mereka tidak berani menunjukkan kemarahan mereka. Hal ini menyebabkan kebuntuan antara kedua pihak untuk sementara waktu. Kin Gang tahu bahwa kamu telah kembali. Lin Dong, yang sedang mengamati daerah di luar desa, tiba-tiba menoleh ke arah Xin King, yang telah mengintip keluar, dan berkata, wajah cantik Xin King berubah setelah mendengar ini. Dia tanpa sadar berteriak dengan marah. Orang yang gigi dan penuh kebencian itu. Orang-orang itu menolak untuk pergi. Seorang wanita muda melirik Xin King dengan agak khawatir. Hal-hal mungkin akan memburuk begitu orang-orang kehabisan kesabaran. Meskipun mereka tidak bisa memasuki desa jika mereka mengaktifkan formasi Desa Sembilan Ekor, mereka pasti akan menyinggung King Gang. Desa Sembilan Ekor mereka mungkin berada di persimpangan antara Hundred Beast Ridge dan Deep Lightning Mountain, tetapi mereka tidak termasuk salah satu pihak. Oleh karena itu, Deep Lightning Mountain tidak akan membantu mereka jika Hundred Beast Ridge membuat mereka kesulitan. Wanita muda itu diam-diam melirik Lindong saat dia berbicara. Dia akan berbicara ketika Sin King di samping memelototinya. Yang bisa ia lakukan hanyalah menutup mulut. Ketika Sin King melihat situasi ini, dia diam-diam menghela nafas. Dia jelas menyadari karakter Lindong. Jika mereka membuka mulut dan mengemis, yang terakhir pasti akan membantu mereka. Namun, Qin Gang bukan Cao Ying. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Kinggang, bagaimana dengan akibatnya? Tidak diragukan lagi, itu akan menjadi deklarasi perang di Hundred Bishrich. Faksi besar itu, bagaimana bisa Lindong menentang mereka sendiri? Pada saat itu, Lindong tidak diragukan lagi akan menemukan dirinya dalam bahaya besar. Semakin banyak orang yang datang, Lindong melihat keluar desa seolah-olah dia tidak mendeteksi pertukaran pandangan antara gadis-gadis di belakangnya saat dia berbicara dengan suara lemah. Oh, kelompok king kaget setelah mendengar ini. Mereka mengangkat kepala dan mendengar suara gemuruh yang ditransmisikan dari arah lain. Mungkinkah itu anggota dari Deep Lightning Mountain? Mereka benar-benar datang pada saat yang sama. Gemuruh, tanah bergetar ketika debu melonjak. Sekelompok besar orang dengan cepat mendekati dari jarak yang sangat jauh. Akhirnya, mereka tiba di desa sembilan ekor di bawah mata tertegun dari kelompok bibisin. Itu mungkin untuk melihat bendera berkibar dengan kata gunung di dalam kelompok. Itu adalah jenderal gunung dari Deep Lightning Mountain, Meng San. mengerutkan kening saat dia melihat kelompok yang telah tiba. Jelas, dia tidak berharap bertemu dengan anggota Deep Lightning Mountain, Kinggang Mengejutkan bahwa kamu ada di sini juga, ketika King Gang menemukan pemimpin kelompok ini, yang terakhir juga memperhatikan kehadirannya. Yang terakhir terkejut ketika dia melengkungkan sudut mulutnya dan berkata, Orang yang datang memiliki sosok kurus, kulitnya berwarna kuning gelap, jika seseorang melihat dengan cermat, ia akan menemukan lapisan sisik kecil kekuningan yang tampak agak misterius. Lord Mengsan ini bukan waktunya bagi Deep Lightning Mountain untuk mengumpulkan upeti mereka, kan? Bibi Sin King memandang Meng San dan bertanya, hehe. aku di sini bukan untuk mengumpulkan upeti dari desa sembilan ekormu. Meng San melirik Bibi Sin dan tertawa. Setelah itu, dia melemparkan matanya yang agak teduh ke arah desa sembilan ekor. Aku di sini untuk mencari manusia. Dia disebut Lin Dong. kamu harus tahu. Petik 2 Ekspresi bibisin sedikit berubah. Dia berkata, kami tidak tahu. Hehe. He. ketua sin, tolong jangan bohong padanya. Berdasarkan apa yang aku ketahui, Blood Piton City menghabiskan banyak uang untuk menyebabkan masalah bagi Lindong. Jelas, dia disewa oleh mereka. King Gang tertawa aneh. Dia benar-benar ingin suku sembilan ekor menyinggung di Lightning Mountain. Pada saat itu, Suku sembilan ekor tidak akan memiliki pilihan selain menyerahkan tuntutannya. Bibi Xin mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya sangat khawatir. Kemungkinan dia tidak mengharapkan hal-hal untuk berkembang seperti ini. Oh, sepertinya aku telah terseret ke masalah ini. Di desa, Lindong tiba-tiba tersenyum ketika dia berdiri. Sir Lindong, mengapa kamu tidak pergi dari belakang? Xin King tiba-tiba meraih pakaian lindung saat dia berbicara dengan mata merah. Dia sadar betapa repotnya jika dia terseret ke dalam masalah ini. Meskipun aku tidak suka masalah, Lindong menggosok kepala kecil Xin King dan tersenyum. Namun, matanya yang hitam pekat berisi ekspresi yang sangat tajam. Aku tidak takut akan itu. Di dunia ini, jika seseorang memilih untuk bersembunyi ketika menghadapi masalah, akan tiba saatnya ketika seseorang tidak bisa lagi bersembunyi. Daripada itu, yang terbaik adalah menyingkirkan akar masalahnya sejak awal. Petik 2, tapi itu adalah di Lightning Mountain. Mereka jauh lebih kuat dari Blood Piton City. Xin King buru-buru berkata, bersantai. Lin Dong menghiburnya, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sosok ringan yang bergegas keluar dari desa. Xin King hanya bisa menginjak kakinya dengan lembut saat melihat ini. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar desa. Sekelompok besar orang sudah benar-benar mengelilingi seluruh desanya. Suasana di dalam desa sembilan ekor menjadi sedikit tidak nyaman karena ini. Tidak jauh dari desa sembilan ekor, tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar. Saat lindung keluar dari desa, semburan hitam melonjak seperti air banjir. Kelompok ini agak sembunyi-sembunyi ketika mereka dengan cepat melakukan perjalanan. Mata merah gelap itu seperti binatang buas. Mengingat aura kelompok ini, mereka dapat dianggap sebagai tentara. Aura ganas yang hampir jasmani jauh lebih unggul dibandingkan dengan orang-orang dari kota Piton Darah. Sebuah bendera hitam bergoyang dengan angin di antara tentara hitam ini. Ada kata besar berdarah di atasnya. Itu tampak seperti harimau ganas yang akan melepaskan diri dari bendera. Kata itu adalah, yan, bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1052, Reuni para brother Di depan desa sembilan ekor, dua kelompok pria telah mengepung desa itu sampai tidak ada yang bisa masuk atau pergi. Pada saat ini, kedua kelompok ini memasang ekspresi tidak ramah ketika mereka melihat desa sembilan ekor. Sebuah kilatan sengit melintas di mata mereka, memungkinkan orang untuk memahami bahwa mereka bukan individu yang ramah. Kepala desa Sin Aku akan memberimu lima menit lagi, jika kamu tidak menyerahkan Lindong. Jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan ketika aku masuk untuk menangkapnya dengan paksa. Tangan Mengsan melilit dadanya. Dia menurunkan matanya sedikit saat dia berbicara dengan suara lemah. Berdiri di sampingnya. Kinggang mengamati adegan ini sambil tersenyum. Dia tidak punya niat untuk berbicara. Jelas, dia ingin desa sembilan ekor menyinggung Mengsan. Bibisin mengepalkan tangannya di bawah lengan bajunya. Tetua sembilan ekor di sampingnya memiliki ekspresi yang sangat jelek juga. Ancaman dari mengsan ini membuat mereka merasa sangat cemas. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan tepat, desa sembilan ekor mereka mungkin kehilangan perlindungan dari dua faksi terkuat di wilayah ini. Pada saat itu, beberapa faksi lain yang telah lama mengawasi desa sembilan ekor mereka akan mengambil keuntungan dan menyerang mereka. Mata bibi Sin berkedip, dia mengepalkan giginya dan hendak berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Penghalang cahaya di belakangnya beriak di depan seorang pemuda perlahan keluar dari sana. Teman aku, kamu adalah individu yang cukup terkenal di wilayah perang bis. Untuk dengan sengaja membuat hal-hal sulit bagi sekelompok wanita, bukankah kamu sedikit berlebihan? Tawa Samar juga keluar dari riak. Segera setelah itu, Lindong mendarat di samping bibisin karena banyak pasang mata tiba-tiba berbalik ke arahnya. Kamu itu Lindong, mata Mengsan dan kinggang berhenti sejenak di Lindong pada saat ini. Sepertinya mereka sedikit ingin tahu tentang orang ini, yang baru-baru ini menyebabkan keributan di wilayah Perang Bis. Menghadapi tatapan menakutkan mereka, ekspresi Lindong tidak berubah, alih-alih. Yang dia lakukan hanyalah tersenyum saat dia diam-diam mengakui. Meskipun ada manusia lain di wilayah perang bis, jarang ada di antara mereka yang bertindak begitu sombong di sini. Mata kekuningan Mengsan menatap Lindong. Dia membuka mulutnya dan berkata, Aku telah menerima beberapa manfaat dari kota Piton Darah. Karenanya, kamu harus ikut dengan aku hari ini. Tenang, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Yang akan aku lakukan adalah menyerahkan kamu ke Cao Ying. Petik 2, menatap Meng San. Sebelum dia cepat-cepat melirik kelompok ganas di belakangnya dan tertawa. Maaf, aku tidak berencana pergi kemanapun hari ini. Meng San tertawa setelah mendengar ini. Itu bukan sesuatu yang harus kamu putuskan. Aku tahu bahwa kamu cukup kuat dan bahkan Cao Ying tidak dapat berurusan denganmu. Namun... Apakah kamu berpikir bahwa gerombolan dari Blood Piton City dapat dibandingkan dengan Metal Mountain Guard Aku? Petik 2, kelompok besar di belakang tiba-tiba berteriak dengan keras menanggapi kata-kata mengsan. Teriakan itu seperti guntur yang bergema di tempat itu. Selain itu, aura mereka seperti gunung menekan, memaksa lindung mundur. Berdiri di sampingnya, kelompok bibisin memiliki perubahan ekspresi. Mereka merasa bahwa bahkan pernapasan mereka menjadi lebih sulit, tepat ketika mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sosok melangkah maju dari belakang mereka. Kemudian, dia memanggul aura yang menekan dan mengejutkan itu sendirian. Sepertinya berkaitan dengan masalah hari ini. Kamu berencana untuk mengganggu aku sampai akhir. Lampu hijau samar muncul di sekitar tubuh Lindong. Dia menatap mengsan sementara ketajaman melonjak jauh di dalam matanya. Kamu masih berani bertindak sombong di titik ini. Betapa bodohnya orang bodoh. Mata mengsan menjadi gelap dan khusyuk ketika dia melihat sikap Lindong. Jelas, dia sedikit geram. Setelah semua, dengan statusnya saat ini dan bersama dengan fakta bahwa ia telah membawa pasukan. Tidak hanya orang itu menolak untuk menyerah. Ia bahkan mulai membuatnya kesal dengan kata-katanya yang tidak masuk akal. Saudara muda Lindong. Kelompok Bibi Xin menjadi sangat cemas setelah mereka melihat suasana tegang ini. Jika mereka memilih untuk bertarung dengan Meng San sekarang, tidak ada jaminan bahwa itu akan menyelesaikan situasi putus asa saat ini. Selain itu, bahkan jika itu terjadi, yang diwakili Meng San adalah seluruh Deep Lightning Mountain. Pada saat ini, Xin King dan yang lainnya di desa juga dengan cemas melihat arah mereka. Setelah semua itu tidak akan bermanfaat bagi lindung jika ini terus berlanjut. Seseorang tangkap bocah ini, Meng San tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya di depan mata metal Mountain Guard di belakangnya menjadi sangat dingin. Gelombang fluktuasi Yuan Power megah menyebar. Dari samping, Qin Gang menyaksikan adegan ini dengan mata dingin. Dia ingin melihat bagaimana manusia yang disebut lindung ini akan melarikan diri dari situasi saat ini. Bagaimanapun. Mengsan bahkan lebih kuat dari Chao Ying. Selain itu, Metal Mountain Guard di bawahnya adalah unit yang diperkeras pertempuran dan mereka beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan pasukan seperti masa dari Blood Python City. Lin Dong perlahan mengepalkan tangannya. Ketika dia menatap barisan di depannya, dia tahu bahwa segalanya tidak akan berakhir dengan damai. Kalau begitu, dia hanya bisa memilih untuk bertarung. Bang! Tanah bergetar saat mata lindung menjadi semakin tajam. Getaran yang tiba-tiba ini menyebabkan atmosfer yang tegang melemah. Gemuruh, getaran semakin dekat dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya, semua orang di depan desa sembilan ekor tiba-tiba menoleh. Mereka terkejut saat mereka melihat cakrawala. Itu karena mereka melihat logam hitam seperti semburan melonjak, sementara disertai oleh keganasan seperti mengerikan. Dimanapun semburan hitam bersiul melewati, keganasan mengejutkan mereka akan diaglomerasi menjadi lapisan awan hitam di langit. Segera setelah itu, awan hitam berputar dan menghapus matahari. Tampak sangat menakutkan. Semua orang di luar desa sembilan ekor memiliki kejutan di mata mereka ketika mereka melihat semburan hitam yang mengalir deras. Aura mereka jauh melampaui dua kelompok yang saat ini hadir. Dengan pendekatan toren ini. Semua orang akhirnya menemukan bendera berkibar dengan karakter, Yan, di dalam toren hitam. Itu adalah pasukan penyelamat harimau dari Jenderal Api. Riak seperti suara siulan tiba-tiba meletus pada saat ini. Ketika kedua kelompok yang dipimpin oleh Meng San dan Kin Gang mendengar peluit yang masuk ini. Mereka tidak membuat suara yang tidak perlu. Sebaliknya, jejak ketakutan yang mendalam melintas di mata mereka. Nyala api umum. Ekspresi Kinggang berubah saat dia menatap pasukan hitam ini bergegas. Ada ketakutan dan horor yang melonjak di matanya. The Hundred Bisridge memiliki banyak konflik dengan Deep Lightning Mountain. Berbagai pertempuran dengan berbagai ukuran telah meletus berulang kali. Namun, selama perkelahian ini, tentara yang dikenal sebagai Tiger Devouring Army selalu memaksa Hundred Bisridge untuk membayar harga yang lumayan. Komandan tentara itu juga jenderal yang paling menakutkan di Deep Lightning Mountain, jenderal api. Dia adalah seorang prajurit yang sangat menakutkan, yang dengan cepat bangkit di wilayah perang bis dengan kecepatan yang mengejutkan dalam satu tahun terakhir. Mengapa karakter kejam ini datang juga? Kin Gang menarik-narik sudut bibirnya. Lalu, dia melirik lindung dengan menyedihkan. Sepertinya dia akan berakhir dalam kondisi yang cukup menyedihkan hari ini. Itu adalah tentara Devouring Tiger. Ketika kelompok bibisin melihat pasukan hitam bergegas ke arah mereka, ekspresi mereka pucat. Mereka masih bisa tetap tenang di hadapan Meng San dan King Gang. Namun, keberanian dalam hati mereka akhirnya mulai runtuh di depan pasukan hitam ini, yang disertai oleh aura mengerikan dan menakutkan. Itu adalah pasukan terkuat di Deep Lightning Mountain. Pada saat yang sama, itu juga yang paling ganas dan mereka selalu percaya dalam menghilangkan semua musuh mereka. Oleh karena itu, hanya lautan darah dan segunung mayat yang tersisa, kemanapun tentara Devouring Tiger pergi. Jika kekuatan ganas ini menyerang desa sembilan ekor mereka, desa mereka kemungkinan akan berubah menjadi sungai darah. Lindong juga mengerutkan kening saat dia menatap tentara hitam yang masuk. Aura brutal yang padat dan tampaknya membeku menyebabkan matanya berubah menjadi kubur. Tentara ini jelas yang terkuat yang Lindung temui sejak tiba di daerah iblis. Apakah itu juga faksi dari Deep Lightning Mountain? Ini memang sangat kuat. Lindung menghirup udara dalam-dalam. Petir dan cahaya hitam melonjak di matanya. Sepertinya dia dalam pertarungan sengit hari ini. Gemuruh, toren hitam tiba dengan momentum pengisian daya. Sesaat kemudian... Secara bertahap muncul di depan mata semua orang Aura menakutkan dan membunuh mereka menyebabkan napas semua orang menjadi sedikit lamban Dengan mendekatnya pasukan ini Semua orang bisa melihat sepasang mata merah gelap yang kejam dan tanpa emosi di bawah armor mereka Tentu saja Meskipun pasukan hitam ini memiliki aura yang menakutkan dan menakutkan Mata semua orang dengan cepat beralih ke tengah semburan ini Aura yang bahkan lebih mengerikan dan ganas naik ke langit dari tempat itu. Jika Tiger Devouring Army terdiri dari harimau yang sangat menakutkan, manusia Menara Logam di tengah pasukan adalah Raja Harimau yang asli. Pria itu memiliki tubuh seperti Menara Logam. Aura keras dan padat tampaknya menggumpal menjadi sosok cahaya harimau merah darah. Mata harimaunya mengamati tempat itu. Tampak seolah memandang rendah dunia. Keganasannya luar biasa. Banyak pasang mata berkumpul di menara logam seperti tubuh ketika horor kaya mengisi mata mereka. Bahkan Meng San tidak terkecuali. Mata Lindong juga melihat sosok menara logam. Namun, matanya perlahan menjadi lamban. Sementara wajahnya yang biasanya tenang memiliki ekspresi yang sangat terkejut. Berdiri di sampingnya, Bibisin hanya bisa tersenyum pahit saat melihat ini. Situasi mereka menjadi semakin putus asa. Toren hitam mengabaikan tatapan ini, yang berisi keputusasaan saat mereka maju ke depan dalam cara yang sangat mendominasi. Setelah itu, mereka merobek garis pertahanan kedua kelompok. Orang-orang jatuh, tetapi tidak ada satu orang pun yang berani mengutuk mereka. Bang, aliran hitam berhenti di luar benteng. Keheningan yang ekstrim mengambil alih, menyebabkan hati banyak orang berdebar kencang. Setelah pasukan besar itu berhenti, Toren hitam itu berpisah. Setelah itu, semua orang melihat menara logam ganas seperti sosok berjalan ke depan. Tanah itu sendiri tampak bergetar ketika dia berjalan. Mengsan menatap menara logam ini seperti sosok. Kulitnya berkedut dan dia hampir tersenyum dan berbicara. Ketika dia menyadari bahwa yang terakhir bahkan tidak menatapnya. Sebaliknya, dia berjalan langsung ke pemuda kurus di belakang. Mengsan menelan kata-kata yang telah mencapai mulutnya setelah melihat ini. Setelah itu, dia mengamati adegan ini dengan bingung. Langkah kaki manusia menara logam menjadi lebih cepat. Akhirnya, suara gemuruh, yang disertai dengan tekanan yang ekstrim, berhenti di depan lindong. Bibi sindan yang lainnya di belakang tanpa sadar gemetar. Suasana tegang, mata harimau ganasnya menghadap danau seperti mata tenang lindong. Tubuh mereka sangat kontras. Bahkan, Lindung hanya bisa mencapai paha sosok itu ketika dia berdiri. Sosok itu tampak seperti raksasa ketika ditempatkan di samping Lindong. Namun, adegan berikut membuat semua orang kaget. Itu karena mereka melihat harimau yang sangat menakutkan. Yang dikenal karena kebrutalannya dan tangannya yang tertutup darah. Perlahan berlutut di depan Lindong. Ini memungkinkan pemuda itu untuk menatap lurus ke wajahnya. Setelah itu... Mata merah darahnya yang diwarnai sebenarnya menjadi sedikit lembab. Kakak laki-laki, suara parau dan bersemangat yang luar biasa menyebabkan semua orang terkejut. Lindong memandang menara logam ini seperti manusia, yang penampilannya telah mengalami transformasi drastis. Jelas, tahun ini telah sangat mengubah dirinya. Namun, Lindong masih bisa mendeteksi sensasi yang akrab dari mata harimau merah itu. Kamu bocah. Lindung akhirnya tersenyum dan mengulurkan tangannya. Di tengah-tengah suasana sunyi yang mematikan dan mata tertegun di sekitarnya. Dia dengan lembut menggosok rambut menara logam seperti pria dan mendesah dalam-dalam. Aku akhirnya menemukanmu. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.